Trending, persahabat ya, di beberapa negara setelah 10 hari rilis lagu insan biasa Ini informasi langsung dari L2W, persahabat Yang pertama, trending di Indonesia Ini Alhamdulillah, persahabat ya, trending satu Dan untuk yang nomor 2, itu negara Singapura, Alhamdulillah, trending 6 Dan untuk negara Malaysia juga, trending 6 Untuk yang keempat, itu negara Taiwan, trending 8 dan yang kelima negara Hong Kong trending 9 Yang keenam trending di negara Arab Saudi Itu trendingnya 12 persahabat Dan untuk berikutnya unit Emirat Arab persahabat ya Ini trendingnya 17 Wow trending 7 negara Alhamdulillah persahabat ya Di bulan Maret setelah 10 hari rilis lagu insan biasa trending di tujuh negara Alhamdulillah persahabat ya, Semangat streaming Mudah-mudahan makin kompak, makin solid Untuk mendukung karya-karya Lesti dan Rizky Miller Semangat untuk kita semuanya Berikutnya persahabat kita simak juga Di storynya nya Lesti Al-Fatih Persahabat ya. alhamdulillah menginformasikan Lagu insan biasa Ini luar biasa persahabat Masya Allah ya. Sonya sudah dipakai 200k postingan Dalam 10 hari perilisan Wow, 200.000 postingan dalam 10 hari perilisan Sound insan biasa dipakai Ini keren, luar biasa Ini juga kabar yang sangat membanggakan untuk kita semuanya Begitu banyak orang-orang yang mensupport karya Lesti Begitu banyak orang-orang yang mencintai Yang menyukai karya seorang Lesti Masya Allah mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat, selalu bahagia dan terus memberikan kejutan buat warga Konoha dan tentunya semua banyak orang Bismillah untuk Leslor Family mudah-mudahan selalu bahagia, amin Untuk berikutnya juga bersama informasi terbaru yang kita dapatkan Ini langsung diinformasikan oleh Tiago Wisnu karena untuk forecast bersama Rizky Pilar ini sudah ditayangkan persahabat Pembahasannya pun mengenai rumah tangga Membuat kita tentunya bangga juga dengan sosok Rizky pilar Apalagi bertemunya dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang saleh Seperti Tio Wisnu, Yang kalimat-kalimatnya Masya Allah selalu memberikan pembelajaran. Dan Papa Bilar juga tentunya ini keren. The best banget persahabat ya. Curhat di The Sengker Family persahabat ya. Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha. Theo News saja di sini menyampaikan persahabat. Di balik ujian yang menimpa risi Bilar banyak sekali pembelajaran yang dia dapatkan. Thanks untuk Bilar karena sudah mau sharing di Sumkar Family. Ini luar biasa persahabat dia. Ya? Diambil baiknya hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya persahabat ini karena pembahasannya seorang rumah tangga. Video nya ada di channel YouTube-nya. Sungkar Family, sahabat ya Papa Bilar ini sempat berkecil hati. Rizky Bilar curhatin semua ke Allah, Masya Allah. Yuk, sama-sama kita support dukung untuk Papa Bilar di channel YouTube-nya Sungkar Family. Semangat terus! Mudah-mudahan selalu sehat, pertemanan silaturahmi tetap terjaga, dan terjalin dengan baik antara Teoku Wisnu dengan Rizky Bilar. Amin. Di kolom komentar, postingannya Titu Wisnu begitu banyak tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari Kunurika Mahendra. Adem kalau udah denger Bang Isnu ngomong. Wah, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Zaifah Rashid mengatakan, Pasti nonton kalau ada di antara salah satunya, Leslar. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Lias Saliman 31 Alhamdulillah akhirnya yang ditunggu Datang juga, cus katanya itu Semangat yang untuk warga Konoha Support dan dukung apapun itu Untuk Leslar Family Mudah-mudahan selalu memberikan Tentunya manfaat Selalu memberikan kebahagiaan Untuk banyak orang Bismillah, mudah-mudahan rumah tanggal Leslar pun selalu rukun Bahagia dan Sakinah mawadah Dan warahmah amin